Selamat datang di inti tutorial yang ngebahas tentang dunia YouTube dan perYouTubean Indonesia. Oke, okay, jadi siapa nih yang di sini udah gabung ke grup WhatsApp? Worth it nggak grup WhatsApp dalam dunia YouTube? Sebenarnya sih nggak palakalali Worth it ya, karena ada sedikit berapa masalah dan ada benefit yang bisa kita dapatkan. Lalu bakal ada seperti ini, apakah bisa dimonasi? Jawabannya selagi itu bukan hal-hal yang fatal ya yang bersifatnya ilegal, pasti bisa banget. Tapi ada beberapa faktor yang nanti bakal kita ketahuan tuh. Bakal ketahuan seperti dari mana penonton-penonton kita itu datang. Itu yang namanya bisa juga dibilang CPM, cara penonton menemukan video kamu. Sebenarnya CPMV, CPMV-nya banyak dibuang, jadi CPM aja ya. Jadi gimana caranya penonton itu menemukan video kamu Jika kamu nanti buka analitik Itu bakal ada namanya hasil penelusuran Atau cara menemukan video Di situ bakal ada beberapa akses Yang memberikan arah untuk ke video kamu Itu biasanya mereka nge-share di Facebook Nge-share di kontak WA Karena udah punya grup dan berapa lagi pihak-pihak ketiga, pihak-pihak eksternal. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi yang berbayar, yang menggunakan cara untuk menaikkan jam tayang, menaikkan subscriber, itu terdeteksi. Jadi hingga detik ini, misalnya ada yang bilang aplikasi berbayar, yang bakal menjamin channel kalian bangkit pure. Itu semua bohong, dan kalian akan kehabisan uang doang. Karena... Ya, YouTube itu bisa menemukan penelusuran kalian itu sumbernya dari mana. Udah banyak dong senior-senior kita, keselesaan senior -senior kita kayak gitu ya. Umumnya di channel kedua, channel ketiga, dia udah gak mau lagi berusaha maunya instan. Pakai deh, aplikasi-aplikasi yang berbayar ketika penelusuran. Yang terjadi, band, atau bisa dibilang kena bandet karena ini garis keras. Jadi kalau bertanya pakai WhatsApp, worth enggaknya, jawabannya worth it. Karena belum ada masalah dan bisa dimonetisasi. Jadi kalau memang kalian punya komunitas atau punya beberapa orang yang ingin buat grup WhatsApp, udah buat aja. Daripada gabung ke grup-grup yang lain yang membernya enggak jelas, membernya banyak, tapi saling unsubscribe. Jadi kan jelas tujuan dari grup WhatsApp ini untuk saling subscribe ya. Atau gotong royong, saling support. Jadi kita bisa melihat nih, ketika kita share link, misalnya membernya kita bilang ada 50-40. Nah, setiap, kita kayak buat skema tuh arisan. Kenapa buat skema arisan? Jadi kita buat nih, di pagi bakal ada yang upload di hari ini, misalnya hari Senin, share pagi. Tuh, setiap member itu harus membuat yang namanya screenshot, agar sebagai bukti ketika, videonya ditonton. Jadi kalau misalnya ada member yang nggak memenuhi syarat, yang nggak nonton, yang nggak screenshot sebagai bukti, itu sangat mudah untuk didepak. Dan sangat mudah untuk diawasi. Jadi grup WhatsApp itu sebenarnya worth it banget ya kalau misalnya kita gunakan secara efektif. Ya sih, paling segitu aja ya, biar nggak banyak-banyak dan nggak bertele-tele. Jadi kalau tanya lagi aman nggak amannya, jawabannya aman. Nah, kalau misalnya kalian nih, ingin aku promosi secara gratis, datang di video pertama aku ya. Jadi, 10 pertama, itu aku promosi secara gratis dan percuma. Cuma atau bisa dibilang gratis sih. Oke ya, kita ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.